use Hai Assalamualaikum Hari ini aku ada produk ini da -da -da. Ni apa dia Scarlet Produk ni jauh tau datang daripada negara seberang itu daripada Indonesia uh, Dengan uh, kalau korang tak tahu produk ni mungkin lepas ni korang pun tahu pula. sebab rasanya produk ni buy, pernah viral dekat TikTok dan ramai juga youtuber dari dulu produk ini jadi aku pun tak ketinggalan untuk cuba produk ini. Marilah kita unboxing apa yang ada dalam Terus so, sekali dalamnya ada tiga barang ok so ada tiga okay. ha, ni ada dapat ni stiker daripada team Starlet ok basuh dan juga tiga barang tu. Si okay, bunyi dia freshy kita ada fragrance brightening body lotion. Ni brightening body lotion. Basically semua produk ni adalah untuk uh, brightening. Function dia untuk brightening dan juga moisturizekan kita punya skin. Oh, ini semua produk untuk badan. Selain produk badan dia ada juga untuk produk muka Scarlet ni kalau korang nak, uh, korang nak beli korang boleh tengok kat Instagram dia Scarlet whitening ataupun juga dekat Shopee Okey, yang penting dalam ni ingredientnya ada glutathione dengan vitamin E Glutathione tu salah, apa, uh, sejenis antioksidan untuk functionnya iaitu untuk mencerahkan kulit Itu sesuai untuk cerahkan kulit sama juga dengan vitamin E ni Yang kedua aku ada dekat sini body scrub romansa. Sama juga function macam aku cakap tadi titik 3 ni. Ada juga glutathione dengan vitamin E. Okay nanti aku akan cubalah pakai dekat tangan aku. Dan yang last kali ni ada brightening shower scrub. Ni, lotion ini scrub. Ha, sama je semua Yang pentingnya ha, Korang boleh tengok ingredient di semua Dia tulis kat belakang ni Yang pentingnya Produk ni telah didaftarkan uh, oleh BPOM BPOM itu adalah badan pengawasan Ubat dan juga makanan Maksudnya dah uh, Certified dah register dah So tak perlu risau Benda ni memang selamat untuk digunakan Dan not tested on animal. Yang paling penting sekali dekat sini ada tulis halal untuk semua. So, memang uh, a tak ada keraguanlah untuk kalau korang nak cuba produk ni eh. Ha, lagi satu, nak pastikan keaslian produk ni, dia ada apa ni mana? Ah, uh, barcode ni korang boleh scan dekat dia orang punya website. Nak tahu ada sama ada produk itu asli ataupun tidak. Okay mari kita mulakan dengan body scrub ni. Oh. Wangi, guys, wangi. Eh, kita dah tak kat tangan saja. Nampak eh? halus. Dia punya texture, teksturnya halus. Dia bau, yang pasti bau dia memang wangi. You all super. Dia ada rasa kasar-kasar sikit bila kau apa? sapu ni. Aku akan patahkan keseluruhan tangan belah kiri ni. Ya. Bosok-gosok. Scrub ni, fine ni macam ni. Apa? Kita nak membuang sel sel kulit mati. Korang tengok ni. Gosok-gosok dengan lembut kat tangan korang. Inilah satu badan. Okay untuk scrub korang kena buat sekurang. Tak boleh dah kali sangat. Tak boleh hari-hari. Paling banyak pun dalam dua kali seminggu. Untuk scrub. Sebab nanti tak elok kalau selalu sangat. Kalau macam dah nampak dia dah. Bila kita gosok tu dia macam bu, Apa yang nak panggil? berkumpal gumpal ke lah tu Kita dah boleh lah Bilas dengan air okay. Okay. Basah Nampak tu basuh Bila kau bilas ni hmm, Sekejap lagi aku nak bilas air kan aku tukar air lah Rasa lembut guys, tangan you all sehalus, lembut kulit bayi. Tak tipu geng. Kalau nak boleh cuba sendiri. Wangi, bau air ni pun. Aku tak tahu nak espen bau dia macam mana, tapi memang wangi. Semua tiga tiga ni wangi. Produk ni memang wangi wangi produk. Nampak, nampak, nampak. Tak nampak kan? Ada nampak. Kena kena keringkan. Tapi memang lembut gila, rasa kulit ni ni tak lembut sangat tapi lembut. Okey, aku tak tahulah kau orang boleh nampak ke tak perbezaannya tapi katkanlah baru sekali pakai boleh nampak beza kan. Mestilah kena pakai beberapa beberapa kali baru boleh ada perbezaan. Tapi memang lembut pas pakai tu. Memang terasa lembut. Okay kita move on to the next product which is brightening shower scrub. Ni Korang nampak pak. Korang boleh nampak tak dia? dia punya texture dalam ni. Ada uh, macam warna-warna uh, ni. Macam menarik. Uh, tak tahulah. Jadi aku nak cuba pakai yang ni pula. Shower scrub. Letak sikit je. Kat tangan nampak ada dot-dot tu. Warna-warna. Tak tahulah korang nampak ke tak ni. Asap nampak tu. Ni dia. Bau semua memang. Fuhh. Okay kita gosokkan sama macam tadi Ni kan scrub Spongeonnya sama Ini shower scrub Korang mandi tu Korang scrub Paling korang Usuk Jangan tak gosok gusuk Ini scrub biasa je Pada scrub Korang rasa dah Tertangga Kotoran-kotoran Daki-daki semua tu dah sebati tu bolehlah kita bilaskan dengan air macam macam tadi lah, Pak. Okay, dah tak nampak kan? Bilaskan. Wangi, bau dia memang wangi. Tak tipu. Dah buih sabun Okay Sudah Kita keringkan tangannya Korang nampak tak perbezaan Aku tak Tak tahulah boleh nampak ke tak Sebab ini kan Lighting Camera apa semua So memang susah nak tengok Tangan yang aku dah scrubkan ni Nampak lebih lem, Macam lembut Dan juga segar Segar buger Memang wangi eh. Tapi ni memang kasar Ni baru scrub memang terasa lembut Okay dah sudah scrub lepas sekali kita lepas scrub kita kena pakai lotion. Ini disuruh guna setiap hari pagi dan malam sebab bila kita nak kesan cepat yang ni tak payah sebab ini lotion yang lagi dua tadi tu scrub. So dalam masa dua kali seminggu tu ah okeylah yang macam lotion ni kalau bolehlah pakai hari-hari. Macam -hari. ha, pakai macam biasa sapu. Sama juga ni pun ada vitamin E dan juga glutathione. Kita Buih ni weh, buih ni. Oh, terbanyak pula pada ni lotion ni. Eh, bukan aku nak strap. Okey, ratakan lotion. Tak kata tahu nak ratakan lotion yang sudah. Aku terlebih bubuh lupa dah, dah tak ke tangan aja. Sepatutnya satu pam sikit je. Ini dah boleh cover dua belah tangan aku rasa. Nampak ni. Macam mana ni? Aku kena gosok lah bagi dia. Uh, serap, menyerap, menyerap. Sabar ya. Aku gosok-gosokin dulu. Okay, aku rasa ni dah rata. Korang boleh lihat. Nampak tak putih sikit kan? Kalau Color ni, uh, Aku dah cuba tiga-tiga ni. Semuanya memang wangi. Korang boleh cuba. Dapatkan. Kalau korang nak cuba, boleh dapatkan dekat Instagram. Boleh tengok Instagram diorang kat Shopee pun ada. So, basically memang wangi semuanya. Semua ni functionnya sama je untuk mencerahkan kulit dan gemar lemak kulit kita dan tiga-tiga ni pun uh, ada ingredien yang sama iaitu buta tayon dan juga vitamin E jadinya boleh dapatkan ya yeah, semua ni memang best korang memang best memang best wangi tu yang terbaik okay jangan lupa tu like subscribe bye bye